Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian ready, Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Lipa TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Les Jorah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, para sahabat. Tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia terbaru seputar idola kesayangan kita. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini, ada sebuah info sahabat yang untuk keluarga Konoha kita semua. Pastinya. Karena sudah di up di channel youtube Kakak Rizky Bilar Vlog terbaru Papa Bilar main bola jago banget Sampai 4 gol Wah, wow, wajar banget ya Ini sih tentu Kebahagiaan untuk kita semua Vitamin bahagia di sore hari ini Yang belum nonton silahkan Just ke channel youtube nya Kakak Rizky Bilar Karena sudah di up di channel youtube nya Rizky Bilar Vlog terbaru bersahabat ya Rutinitas di malam Jumat Papa Bilar main bola ini jago banget ya sampai 4 gol Masya Allah banget Ya sama-sama kita kompak untuk selalu mendukung Karya-karya terbaik Idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat, Perhatikan juga Ada sebuah ungen spesial dari akun Lesti Bilar tim ini mengunggah sebuah postingan video Di balik layar model video videoklip Lentera Persahabat ini so sweet banget ya Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejarat tuh Masya Allah Kiot melihat ini aja tentunya kita sudah bahagia banget romantisan Kekiotan selalu kita dapatkan dari idara kesayangan kita ini Berikutnya juga persahabat Ada sebuah info dari Ibu Harsiwi Ahmad di laman akun Instagram pribadinya satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan info bakal hadir acara drama musikal istimewa Misteri Gunung Rapi malam hari ini live di Indosiar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Wow, bar sahabat ya ada tentunya serial drama musikal istimewa di Indosiar malam hari ini jam setengah 9 malam, jangan sampai lupa saksikan kita juga harus mendukung Acara-acara terbaik dari Indosiar. Perhatikan juga nih di postingan ini Ada kalimat ketsan info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Malam ini kita akan kembali ke dunia hayal Dalam drama musikal istimewa, Istri Gunung Merapi Bagaimana dengan dramus istimewa suara hati seorang putri kemari malam? Seru banget ya, jangan lupa saksikan kembali malam ini Yuk, bersama bintang-bintang panggung bertalenta Wah, wow, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan saja Next, selanjutnya ada idola kesayangan kita yang diundang nih ke Indosiar Tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan Lesti Bilar bisa tampil kembali di panggung Indosiar Amin Gak kabar berikutnya juga persahabat Ada info penting dari Indosiar Langsung persahabat kita lihat Ini menginfokan soal acara KISS Award Mekanisme KISS Award 2022 Wow, Masya banget ya Perhatikan juga sebelumnya di sini sebuah kalimat info yang dituliskan lewat kalimat caption. Indel Siar jangan lupa dukung jagoanmu di ajang Kids World 2022. Caranya gampang. Kalian bisa langsung geser ke kiri untuk full mekanismenya dan pastikan untuk mengikuti setiap mekanismenya ya, tuh sahabat ya. disimak dipahami kita harus mendukung. Idola kesenangan kita ya, ceng word 2022 Perhatikan cara, persadat, ya, atau mekanisme KissWord 2022 yang pertama Ini kita harus voting di media sosial Dilaksanakan melalui Instagram Dengan memberikan like pada salah satu foto Dari masing-masing kategori word 2022 yang kedua, periode voting Kiss award 2022 dimulai pada selasa 25 Januari 2022 sampai dengan Jumat 11 Februari 2022 Wah, Sudah hari ini dibuka persahabat ya, yang tentunya mau mendukung silahkan Pastinya kita semua wajib sih untuk kita buktikan kekompakan dan kesolidan kita Yang ketiga, perhatikan satu akun hanya terhitung satu kali vote persahabat ya disimak jangan sampai salah satu akun itu hanya terhitung satu kali voting dan yang keempat hasil akhir diputuskan oleh tim Indosiar dengan menggabungkan hasil perhitungan voting, sosmed dan video keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat yang kelima Indosiar selaku penyelenggara acara Berhak mendiskualifikasi voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote Indosiar berhak untuk mengganti, membatalkan, atau menunda perhitungan vote Indosiar akan memberikan pengumuman penutupan voting melalui akun resmi media sosial. Itu yang kan 6 persahabat. Dan ketujuh, hasil voting pemenang bisa diketahui saat 2 malam puncak Kiss World 2022, tanggal 12-13 sampai Februari 2022. Wah wow, Masya Allah persahabat, ya. yuk bunda lesi kejora kita dukung. Mudah-mudahan dia ajang Kiss World 2022. Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan Karena tentu di sini saingan-saingan Bunda Lesti Kejora juga bertalenta banget ya Yuk sama-sama kita jangan lengah Kompak terus selalu solid mendukung yang terbaik untuk idola kita Berikutnya juga kita mendapatkan info persahabat ya Dari Kak Mailan perhatikan yang diunggah oleh Kak Mailan ini ya, ada sebuah kalimat skill program dangdut Academy 5 atau DA5 akan digelar bulan Mei ya guys setelah lebaran jadi siapkan dirimu dan tunggu info-info selanjutnya untuk lidah di tahun ini nggak ada dulu ya semangat wow bersabatnya kita mendapatkan info bahwa lidah untuk tahun ini tidak ada Adanya adalah acara Dangdut Akademi atau DA5, persahabat digelar di bulan Mei. Sama-sama kita kompak terus nih, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bisa tampil di indosiar. Amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.